pada zaman itu belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudera. Kosteo pun dikabarkan masuk Islam secara diam-diam atas kekagumannya pada Al-Quran yang mengungkapkan fenomena alam ini. Jakes Kosteo meninggal Rabu tanggal 25 Juni tahun 1997. Sayangnya, dengan kerahasiaan Islamnya, banyak orang terdekatnya yang tidak tahu. Ia dikabarkan dimakamkan di katedral Notre Dame di Paris Inilah mukjizat Al-Quran tentang pertemuan dua lautan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh